Dek pasti senang nih. Banyak amat bang belinya? Iya buat orang tercinta. Lucu ya si bang romantis banget. Ah, si mbak saya memang begitu orangnya. Nih, Mbak. Helmnya. Iya, makasih ya, Bang. Untuk mengutamakan keselamatan. Iya, ya, Mbak ya? Iya. Mba, ya. aduh yaudah deh bang senek ojek yang lain aja deh ya tapi kan bau udah bayar ya nggak mau tahu balikin uangnya <laughs> saya balikin pempek gitu saya kan udah beli pelok sini mas pelok sini ais yeah. helmnya mas Ayo mas, mampir dulu, turun. Sudah saya sebagai driver logitech okay sudah selesai. Loh, katanya mau boneka sama parfum, biar sambilin dulu di dalam. Ayo. Jadi ini tokonya mas, kecil-kecilan mas. Iya. Yeah. Ini bukan kecil-kecilan, ini besar-besaran. <laughs> kasih tadi udah menjamin gue duit iya yeah. besok lu janji ya, tebus di motor kalau enggak gue jual nih oh, lalu main jual jual aja pasti gue tebus lah si tatang tapi tambahin dong buat apa lagi ongkos mau <tuk dapur benar nih paket tuh semua nih ini buat gue Nih, obat ganteng. <Settling> oh bener nih? Gue titip si tatang ya. Yeah. <stop> Aduh, kapan lagi pakai jaket beginian? <Nan> <Sandasuk> <lied Shaun> Oke, Cek. Oke. Okay. Emang sebentar, jaket saya ketinggalan. Mbak, sini mbak, saya punya jaket mbak, murah, meriah, keren, Wah. standar SNI lagi. Mas itu okejek okay atau salesman ya? Saya okejek okay yang merangkap sebagai salesman. <tik> Kalau mbak membeli produk saya senilai 100 ribu, ongkos ojek akan saya diskon 10%. <tik> Kalau besok mbak pakai jasa saya lagi dan beritahu teman, itu namanya mbak ember. Eh, <SILENCIO> hey, apaan tuh? Biar banget. Duh, ini loh bisnis sampinganku. Oh, oh bisnis sampingan juga. Wow. <SILENCIO> boneka Barbie. Ih, lucu banget. Biasa aja. Koneka <SILENCIO> Panda keceh boneka gak terkenal <laughs> oh, Apaan? Nih, kipas beraneka ragam <laughs> ha -ha. <laughs> mpe mpe paradit opang oh, uh. iya adeknya udah pulang demi apa lo <laughs> yuda pempeknya tak beli aja aku belum makan. Jangan dong, Ngo. Ini kan buat Ade. Mm, Bau-baunya ada pempek paradit nih. Eh, Ade. <tuh> Bang Opang katanya mau beliin Ade pempek paradit. Ini. Ini buat Ade semuanya. Enggak, bagi-bagi doang sama yang lain. <tuh> Kasih ya, Bang Opang. <tuh> mm. Mas Eno, Mas nggak usah. Mas aja deh sama Mas Eno. Panggil Mas best deh. Mas Iqbal, pakai Q. Iqbal udah masih kok gak sih? Iqbal udah tinggi aja Si piring jatuh. Senopura. Apa kabar? Mas Iqbal, masih gak baik Mas Eno. Gak ngapain kesini? Ya, Enggak <laughs> eh, balik beri jatah, ya mbak, bal, lo kan mau daftar balik lagi nih, oke Jack, Hah? tapi lu nyamperin gua, ada perlu apa tadi? Nanti, kalau jadian sama Asna, jangan mau kalah ya. Muka lokal kayak gini, manggilnya Mami Papi. Disum, disum. Makanya, nanti Mas Iqbal harus punya panggilan kesayangan kira-kira apa ya? Pipi Mimi. Jangan bersedih, Mimi, Mimi di sini.